Halo Sobat Irsi, Aliansi Gerakan Peduli Erupsi Semeru hari ini kembali mendistribusikan bantuan yang telah terkumpul sebelumnya Ini merupakan hasil dari donasi yang kita kumpulkan dari masyarakat Namun, pendistribusian kali ini berbeda dengan sebelumnya karena kita kali ini kedatangan bantuan dari relawan gadang kota Malang sebanyak 3 mobil rombongan Nah, rencananya, kali ini kami akan turun langsung ke daerah lokasi yang paling terdampak, tepatnya di Desa Sumberbulu, dusun Gebondeli dan Kampung Renteng. Dan disinilah ratusan rumah terkubur material lahar, pasir, dan batu. Ketebalannya bahkan mencapai kurang lebih 4 meter loh sobat. Pendistribusian bantuan kali ini membawa beberapa jenis bantuan baik sembako hingga kebutuhan lainnya. Nah, khusus paket bantuan sembako yang dibawa Aliansi Gerakan Peduli erupsi Semeru Kecamatan dan Danuwagung dan Relawan Gadang, senilai total 25 juta rupiah serta uang tunai yang dibagi-bagikan kepada para pengungsi dan anak-anak pengungsi. Oke Sobat RC, kita sudah selesai mendistribusikan barang bantuan di lokasi pengungsian yang ada di SMP 1 Candipuro. Selanjutnya kami akan langsung ke pengungsian yang ada di Desa Sumberbulu. Yuk ikuti perjalanan kami. Kita sekarang berada di Desa Sumberbulu, Dusun Kebondeli dan perlu diketahui oleh sahabat DRC bahwasannya pengungsi yang ada di sini dari tiap-tiap dusun -tiap yang tersebar di daerah Sumberwulu. Bisa, bisa, bisa. Ya. Banyak rumah di sini tapi kayak nah pertama ting hanya lalu-lalang kendaraan para relawan. Sebetulnya para, di rumah-rumah ini kosong, gak ada orangnya. Semuanya mengungsi di tempat-tempat yang lebih aman. Ya sekarang kita sedang berada di bawah kawasan sekitar geladak perak dan ini rencana teman-teman rombongan tadinya ingin masuk ke lokasi di belakang, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan debit air dari at dari atas itu sudah mulai deras, jadi kami tidak bisa untuk masuk ke lokasi ke kejadian yang paling terparah di daerah sumber Bisa teman-teman lihat di belakang. Lati, lati. Ibu, Bapak, Ibu, Bapak silakan mundur. Dan sekarang ini rombongan kita diharuskan untuk segera kembali. Sebenarnya kita ingin untuk masuk ke sana untuk melihat apa aja sih yang terdampak di sana. E, karena ini sudah sangat mendesak, kita harus pulang guys. ambian niti tamelo sekali nggo bilo zona merah pol yang gula allah Setelah ini kita akan turun untuk menyelurkan bantuan ke pengungsian lain yang ada di desa Candipuro atau Titiwangi, tepatnya di SMA Negeri 1 Candipuro. Kita agak jauh ada di SMA Candipuro dan kita di sini sembari juga akan mendistribusikan barang bantuan ke para pengungsi. Teman-teman kalau mau ikut lihat, monggo ikut saya. Di tempat pengungsian ini sobat terdapat banyak pengungsi ibu-ibu dan anak-anak. Kami menghibur para pengungsi dengan mengajak ibu-ibu dan lansia berinteraksi dan juga kami memberikan dukungan moral atau semangat Di lokasi pengungsian ini kami juga menghibur anak-anak Dengan mengajak anak-anak bermain dengan beberapa hiburan lainnya Sebagai bagian dari usaha menurunkan tingkat kecemasan dan mengembalikan kondisi emosional anak pasca erupsi gunung Semeru. Kita sekarang sedang berada di lapangan SMA 1 Candi Buroh dan kita akan membagikan makanan-makanan ini ke anak-anak yang ada di sini. Yuk untuk teman-teman yang mau ikut kegiatan kami saat ini, monggo ikuti saya. Oke sobat, pendistribusian kali ini sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman relawan gadang dari kota Malang atas bantuan dan kerjasamanya. Nah, buat teman-teman yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Semeru, donasi masih kita buka. Teman-teman bisa menyelurkan bantuan langsung ke kami, atau bisa lewat nomor rekening dan juga narah hubung di bawah ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.